Tama, -tama ini dulu pasangnya deh kalau buat pasangnya ini jangan terlalu nya wauh ini harus di depan jangan di sini nah keempat lanjut bukan gini terus gini Ohdian nah. nggak kelihatan baut di bawah